Hai guys, uh, jadi hari ini kita punya project besar, yaitu kita bakal membuat sekolah Jadi sekolahnya itu ya sekolah biasa aja sih, bukan sekolah online <laughs> Jadi, ya ini project lumayan lah project, project besar BTW Sini ada beberapa orang BTW yang di poeset, ada, ada si yang dari tadi, Nyubyuk Nyubyuk Nyub, Nyub. Dan ada juga si Fadil, ini di orang di sampingku nih Dan juga ada ini teman. teman ada si grand ferry juga. Wah, yang namaan itu bukan anak kita dulu. Oke, kita bakal bikin pondasinya dulu, teman-teman. Kita bakal bikin pondasi utamanya dulu. Kita bakal bikin ruang guru. Ruang guru itu kira-kira cuma 2 meter. Ya. Eh, ruang guru, kepala sekolah, UKS. Dua. Sama kantor siapa? Oke, ruang guru kita Apun. bikin ruang gurunya di sini dulu. Bicak, becak Tabrak matan saya Seks. Saya pergi ke Untuk kamu mantan Yang sedang selingkuhan Dengan teman kos-kosan Aku ambil senapan Tembak mantan di depan Mantan, mantan kau mati duluan Saya pergi ke Untuk kamu mantan Yang sedang selingkuhan Dengan teman cosan the cambias on la banda de la ensalada de culpa y matar ese rey Terima Saya, saya pergi ke Untuk kemuin mantan Yang sedang selingkuhan Dengan teman kos-kosan Aku ambil senapan Tembak mantan di depan Mantan Manta, kau mati duluan Saya pergi ke Untuk kemuin mantan Yang sedang selingkuhan Dengan teman kos-kosan Duruan, yeah. Saya pergi ke untuk temuin mantan yang sedang selingkuhan dengan teman kos-kosan. Aku ambil senapan, tembak mantan di depan. Mantan mantan, jauh mati duluan. Saya pergi ke untuk temuin mantan yang sedang selingkuhan dengan teman kos-kosan. Aku ambil senapan. She's lazy, yeah. yeah. Let's get Jeff Lazy, The Next Dan banyak noise Aku nggak mau kalian lebih bebas sama rekodannya Mungkin aku bakal skip hey. Lazy back. Jeff Lazy The next yeah ya, okay, ya. baru 70% baru oke okay, oke okay tiga puluh persen sih soalnya top atap belum jadi ruang apa isi isi kelasnya juga belum jadi yang baru jadi cuma isi kelas UTS doang jadi kemungkinan next episode aja di sini juga Oh my God ada ya Oh ada siapa yang eh apa sih yang ngalangin pintuku pintuku mau masuk sudah Pintu aku sendiri lho, takut masuk lho RONET, ayo kill me nah. Mati, Mati. Hey. Dan aku manger Dan aku juga manger. udah capek <laughs> Sekian dulu, dadah